Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua di channel Binatang Pintar Kali ini aku akan membagikan cerita Berkaitan dengan Abu Nawas dan 6 ekor lembu Dikisahkan pada suatu hari Raja Harun ar rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana Raja ingin menguji kepandaian Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan sang Raja, Raja Haruna Aroshid bertitah, Hai hey Abu Nawas, Aku menginginkan enam ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu satu minggu? Kalau gagal, aku akan penggal kepalamu. Baiklah tuanku sah alam, hamba junjung tinggi titah tuan, jawab Abu Nawas Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, mampuslah kau hai Abu Nawas Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah Sesampainya di rumah ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan sang raja Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh Raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang. Ia kemudian berkata, Hei orang-orang muda, hari apakah hari ini? Orang-orang menjawab benar, maka akan dia lepaskan, tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satu orang pun yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. Begitu saja kok tidak bisa menjawab. Kalau begitu mari kita menghadap Raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ujar Abu Nawas. Keesokan harinya istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa enam ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, ia pun mengaturkan sembah dan duduk dengan hikmat. Raja berkata, hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu? Abu Nawas kemudian menunjuk enam orang yang dibawanya sambil berkata, inilah mereka tuanku sah alam. Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu? Ya tuanku sah Alam, tanyalah pada mereka hari apa sekarang. Raja kemudian bertanya dan keenam orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka." Manusia atau hewankah mereka itu? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku. Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian Raja memberikan hadiah lima ribu dinar kepada Abu Nawas. Selesai cerita sampai di sini.